Halo? Gedia? Gedia? Ayalah ah, kita ini, Haa ah, kita ini Kita kakak kita, kita nge-bank lah kita nak royak satu kepadakan Awak ah, ayah nama awak ayah Hmm kita nama Ustaz Maria Oh Ustaz Maria banyak utuh lah lagi. Daguah nak reyak nak suka Banyak hutunglah satu juta Boleh duit oh, Ini rezeki lah Ustaz Woyah Satu juta, satu juta Bukan kata seribu Dah satu juta Habis Woyah boleh Ustaz Woyah boleh Perti, kak anu pula, nak kata kita jual tanuh, kita tak ada tanuh, kita duduk sekena takutkah ya. Ini hutunglah nasib baiklah, kita orang ping kita orang bing lah, kita orang ping kita tahu lah duit demo ni ada satu juta ni kak kita. Ada saya, aku ada, aku ada. Ruzkitan tiada mana. Aku nak bayar habis, tahu ke? Okay? Mana aku butet, kena bayar berapa? Buci sangat demo duito. Kita tiko tado. Hari ni aku nak bayar butet. Oh, aku, aku tak butet, kena bayar juga hari ni. Ada saya, ada saya, ada. <tus> Ada saya ani ah, lah wagoh ya allah nih selama ni ya allah sungguh ni, dan kita lomuh ikang tika tuhira tu oh pagoh satu juta ni boleh guning lah ini ada saya ada saya oh yang mana oh yang boleh duit satu juta ada saya ada bunyi tadi pas macam ah nak no kijot dari sungai aku nak kacah eh. aku kor sakit dari kio jadi saya nak tanya nih ini sampai sama kah? Oh lagi gitu, sama-sama apa? kita nak beritahu, jangan terkejut lah ya sampai sama nih, pocik sama nih kena sama gak dia? kena sama lah juga ini sama kok dia, kita keta tadi sama-sama lah keta kita jadah gitu tukar, aku tukar sama lah kami juga banyak yang tidak nama sama Dia tak nama sama sebab nama sama ni ini so Tidak abis sama samak Sama kena samai kena bayar Kalau tak bayar ke sama Masuk rukak masuk pejaror eh? Kok Anu tahu ni Kita nak tanya sebenarnya Ah Pakcik sama tanya apa Dia sama samai ni Keh ke apa tidak ya, ada kita di sami Saya tengok dalam surat sejaman ni, Satu pecik sama Tepuk kucing Kedua pecik sama Langan lampu merah Ayolah ke dok Nanti saya tengok Ini pecik sama Tepuk orang tua Langan lari Ini kena sami 7 ribu Haa, ah, enggak lah eh Bila kita tepuh, kita tak kita takkan jahayak ya. Haa, ah, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya Tunjuk ibu, kaya puluh, yaa Haa, kaya, kaya, Nangis pun tak boleh menangis Pasalnya, pakcik sama ni salah dia Orang tua dah meninggal Pakcik sama, tepuh dia kan Kena tinggal Haa, ah, enggak lah Kita tak jahayak, ya, kita Kita takkan kita Aduh, ketawa! Aduh, Eh, gak eh, gak lah, eh! Pahlawan lah, ni? Eh, nawalah mana? Tak sorot duit sepuluh ribu. Kita kita buatlah pasal buku ikan tu. kita, kita ambil duit sepuluh ribu. Kita buatlah! Aduh, duh, kijalah! Bukankah ya jadi aku di buluk sesok mula lah Tadi satu yuk tahun Waaah Aduh-duh lah Aduh-duh ya. kisah lah ya. Aku ini terlalu rugi mentah ya. lah bersama Kita mesti kena tulur bersama Kalau kita tak tak boleh Kita siang gak sama Kita kesiang gak bersama Tulur lah kemana Cakap tulur saja Mari duit satu sepuluh ribu Kita buat Tentanglah kita-kita tak kira lah, kita buat, tapi syarat harap duit dulu 10,000. Tak apa gitu Kak, kita tinggalkan lah. Uduh lah, kakaknya ambil mana atau butir, kek butir pada bayar lah, tak puyuk kok ni. Udah hijau lah. Assalamualaikum, anda domoh kira anak sara kita, hadis sayangi ni ni. Mari, mana pak darah saya? Aku lama tak tengok muka ini. Mari nak tengoklah segal mereka. Ajak dua hari peti lah kemu boleh seribu. Seribu, beti? Seribu lah. Wey, tak ajak-ajak lagi lah. Pak darah saya seribu kamu. Puluh yang ajak -ajak. Mana, piti, ya? tak ajak-ajak. Di mana peti? Tak boleh pergi lagi. Peti tak ada lagi. Dia nak cibulis kat aku, seribu kemu. Bukit hari ini? Bukit ini sah. So. kena nak pergi rumah aku pun cukup tahan bebas macam hari. Jadi tak ada lagi? Tak ada lagi. Parok saya boleh. Aku aja nak beli bahagian putih semua. Adibah bahagian aku aku budak sekolah. Dan PT vlog boleh? Tak tahu vlog-vlog lagi lah. Tapi banyak saya, banyak saya. Berapa banyak? Umur sejuta saya. Vlog boleh punya? Orang kata tak tahu vlog-vlog lagi. Tapi boleh juga tak tahu bila-bila. Oh kalau aku tak, tak bilo, bilo. Tino, dua tahu bila-bila. Kalau dino 2 tahun, 4 tahun dia, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, berapa tahun? Dia juga gitu. Pasal boleh boleh tak tahu bila-bila. Musa ada apa-apa gitu gak. Tanya buat habis-habis ramu ya, motasi. Itu sih mungkin itu, memang konsai. Aku nak ya kemuhe. Aku, aku, aku, aku, aku. Tak lama lagi kaya lah ni Tapi aku nak setekah habislah Seperti kapur ni Mau nak tak ada rumah, aku nak buat rumah Mama dah rumah, buruk tu aku nak buat rumah. baru Aku nak buat uh, setekah baru Tak kira, habis dengan setekah tak apa Samak tu aku nak buat juga samak tu Tak siap, geloh, tidur dalam kerabok Samak tu Aku nak buat buat rumah Dua yang baik ni boleh, I mean, duit duit mana dia nak letak gigono buku guys, butikapun. Duit yang boleh tulah sat eh. Hak buku kau. Ha. Taklah mu bolehlah. Ni yang muduk 10 tahun, le payo. Amun tak 10 tahun ni. Tak leh ke mana dia kalau tak leh tak nak minta buku kau. buku be apa kita ni. Boleh lah tu sat Hei, kamu tak sedap, biok Hmm, -mm, tak sedap Tak malah kena bersalutu, tari bola semua, tak sedap Mana kita pergi kita tengok tapi dia beratlah, kau tak Hmm, hmm, tak boleh, saya main wadah tak boleh macam Aku kata boleh, boleh, boleh nak jadi Sebab aku ibu buka kawan berlaku, tunggu masa duit Aku tak boleh keceh dengan menjanji sakit hati Bagi keceh dengan orang lain Sama tidak ada letih kendaraan ini sama kau dah, aku nak beli belakang, kau dia sanggup. Oh, <tuh> oi, gue, eh. Eh? Kenapa pun pening? Pening pun tak mandi juga. Uduh-duh. Dah, apa dia nak gimana? Nak pukul orang Aku tarik cek denganmu. Mu pasti nyakit latihan yang nyaku semua. So Biarlah, aku nak pergi. Aku nak pergi ke pula. Minta selamatlah bayar pok darah tu kena, takut kena tipu kan kan oleh penipu kan Dia diam mah kata sangat Ada orang tolong ni hari peti hujan Malang marah